Oke, okay. Ebong. Eh, tadi udah sampai persiapan, persiapan, sebelum mendaki. Nah, sekarang kita masuk ke lanjut yang tadi packing masalah packing. Oh, packing masih. Oke. Okay. Jadi kalau masalah packing kalau menurut pribadi saya ya, hmm. saya kan maksudnya bukan sombong atau gimana, jadi hmm. sekedar memberi info yang pengalaman saya gitu. Maksudnya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru atau ada pengalaman Sebagai masukan, jika yang bagus bisa diterapkan, jika kekurangan mungkin bisa dikomen di bawah ya. ya komen di bawah Pertanyaan-pertanyaan, persiapan hiking, bisa Pokoknya tentang hiking deh semua bebas Insya Allah lah Udah Cang udah Cang jadi selanjutnya itu kan setelah pakaian, pakaian itu kan digulung, digulungin dikemkin bikin roll. Uh -uh. roll, Kenapa kenapa roll? Karena untuk memaksimalkan tempat ruang agar lebih luas. Setelah itu logistik, logistik usahakan tempat nesting. Apa? masak oh, iya. nesting misalkan kalau bisa sih yang rata-rata kan orang pakai tepat kayak abri gitu loh dapet kotak gitu nah kotak ini dia sampai kosong dimaksimalkan lagi, diisi lagi mau mie mau, umi, mau telur. telur segala macem nah untuk telur, itu juga gak sembarangan naronya hmm. takut pecat gimana jadi kalau misalnya kita naroba telur itu ibarat kata kasih tisu pinggirannya hmm. jadi takut atau dia pecah gimana kan jadi kita bisa digulung juga tapi takut saya sayang ayam hmm. itu cari pinggirannya ya tempat atau gimana itu agar si telur ini nyaman kan hmm. kalau nggak salah sekarang ada tuh tempat-tempat tar telur tuh khusus itu juga ada setelah logistik packing sudah baik ditambah lagi logistik juga kalau misalnya gini ya Uh, kalau menurut diri saya yeah. uh, logistik kita abaikan dulu hmm. kalau perumut pribadi saya kalau pengen naik gunung nggak perlu naik rame-rame banyak orang hmm. gitu. Apa? pribadi saya, saya lebih suka naik gunung maksimal paling banyak itu hmm. empat. Empat. Empat, empat oh gitu empat. maksimal, iya. kenapa empat? iya kenapa empat? karena gincang yang saya suka karena kalau naik rame-rame itu yang pertama kalau menurut pribadi saya ya, mm. itu pertama ribet segala macam banyak uh, ada kendala itu pasti bakal ada terus yang kedua kendalanya kalau misalnya kita banyak itu si leadernya ini bingung juga yeah, karena saking banyaknya oh. orang itu nggak sandai satu nggak terpantau itu bahaya Oh gitu. Iya. Terlebih lagi kalau misalnya emang banyak tim itu benar-benar persiapan harus matang. Hmm. Jadi kalau misalnya banyak, ayo kita naik gunung ramah-ramai nih. Oh, Bangka tuh sepuh 20 dua nah, enggak nah. begitu juga. Karena yang namanya ini gunung itu Mas, ya benar-benar nah, harus matang nah, di awal. Persiapannya. Persiapannya. Kenapa kalau misalnya saya enggak suka banyak satu, ditakutkan. Dari banyak sekian orang ini mm -hmm. ada yang menyusahkan, repotin yang lain, repotin yang lain, jadi terhambat. Itu kenapa saya misalnya 4 atau lima lah paling banyak, ini, paling saya empat. Ya. Empat orang ini juga nggak sembarangan yang saya rekrut. Ini berkata orang yang pengalaman, yang udah tahu egonya masing-masing, karakter masing-masing itu saya bisa bisa dipercaya orangnya posisinya juga nggak sembarangan kalau Jadi gunung bisa, gak. tim aja. kenapa nggak sembarangan iya. contoh <laughs> ditaruh bayangkan. pertama itu wakil leader okay. yang udah lumayan pengalaman hmm. kedua itu yang baru <laughs> yang belum banyak pengalaman segala macam atau bisa dikatakan seles cewek lah kalau pengen ngajak cewek jangan taruh di paling belakang ceweknya, <tuk> taruh diusahakan di kedua atau ketiga, <tuk> diapit, diapit, nah. ditakutkan. Kalau misalnya dia taruh di belakang, itu ketinggalan. Ditaruh di paling depan. Jadi yang pertama itu wakil leader, kalau usahin, terus yang keduanya jajaran, maaf <tuk> <tuk> <tuk> yang masih baru atau yang lemah lah fisiknya, terus yang terakhir sebelum terakhir itu orang logistik lah yeah. kata logistik jangan sampai taruh paling depan taruh paling belakang jangan taruh di tengah, di tengah, -tengah aja. Nah. kenapa karena kalau lagi capek segala macam jadi dia bisa backpass bisa ke depan ngasih makan ke belakang oh gitu itu iya uh -huh. karena naik gunung itu ada seninya juga yeah. nah. di belakang itu orang yang pengalaman jadi dia bisa nyetir oh ya ini sini ini sini, sini, sini, ya, sini. dia nah, tahu gitu. medan lah dia medan Lanci, Cang. Itu. Lebih saya suka, lebih suka tuh yang sedikit sih. Empat ya. Satu regu empat. Satu regu mesti empat. Empat. Empat. empat Karena di empat itu gampang kontrol saling, saling jaga juga. Saling ya. mantau. Nah. Kondisi fisik bagaimana. Paling menguntungkan sih gitu. Minimal gunung itu berdua. Minimal bang Minimal banget. Dua. Tapi saya sendiri pernah bujuk. Bokil ya? gokil kapan tuh? Bujuk! itu itu saya naik gunung sendiri hampir dua kali lah wow, kemana tuh ke Ciremai sama ke Selamat Ciremai Selamat lumayan tuh nah, lumayan lah. nah kembali kita masuk ke packing lo ya Kembali packing dah makanan udah masuk habis itu yang terakhir barang-barang pribadi yang ibar kata kalau kita sebut itu P 3 K lah P3K diusahakan itu harus paling atas. paling atas? Kenapa? Hah? Karena harus Betul. Yang Betul. gampang ya. di mudah diambil. Gampang, ya, Cak. juga gampang, enggak ya, perlu. Langsung ketemu P3K. Jadi, kalau misalnya kan P3K kita taruh di bawah ribet lagi, nanti oh, kita buka iya. lagi sekolah pakaiannya terus berantakan. logistik dibuka lagi, berantakan akhirnya makan waktu buat ngeberesin itu, karena ada di ujungnya, nah, ujung karena itu saya bilang packing itu gak sebarangan ada seninya juga iya nah, barang logistik petika logistik. Nah, saya usahakan cari tempat yang terudah untuk dikeluarkan biasa sih kalau saya naruhnya paling atas tuh terakhir lah ya dimasukin Pegak di atas, terus kalau mau pakai jas hujan juga taruh di atas boleh, karena kan kita nggak tahu kondisinya. Kalau misalnya hujan deras kan bisa gampang luarnya di atas. Kalau nggak juga plastic. Kadang saya jarang pakai jas hujan ya. Bukannya saya bukannya meremehkan atau gimana, ya karena saya juga mikir juga kalau misalnya pakai jas hujan peralatan saya juga kurang, jadi saya pakai plastic di atas. Di atas saya plastik kalau nggak beginin. Seandainya kalau lagi pengen banget hujan lebat, yeah. itu saya trash bag, trash bag yang tercakap tuh uh. Itu saya gunting, gunting bawahnya dibikin kayak letter U Pinggirnya bolongin di letter U juga, yeah. kakek sujian, oh. <laughs> Jadi jasujan dadakan, Simpel. Simpel. jadi kita masalah belilah mm. Setelah udah itu kan kita harus selesai packing lah ini ya jatohnya ya udah selesai kelar persiapan. Bener, kita, kita, kalau kita, bisa kita, diusahakan pada saat kita packing. Itu ada list. Jadi step packing masuk di list. Barang ini sudah masuk. Oke, okay. barang ini sudah masuk. Oke, barang ini masuk. Oke, okay. okay. itu. Jadi tak ditakutkan kalau nggak di list kita lupa barang-barang hmm. yang masuk gitu. Iya. Jadi tinggal sebab mau ngelarin apa nih? Udah ada di list belum? Oh, udah ada nih. Set, berarti iya. udah keluar. Ya, so. ini sih gitu. Dah. Oh. seandainya kan kita udah kelar nih packing, uh. packing dengan alhamdulillah lancar. Setelah itu dipilih deh nih siapa yang mau mau bawa logistik, siapa yang mau barang ringan, siapa yang mau barang berat. Bukan ditunjuk sama ketua regu nih, nah, leader. Biasa biasa ketua leader suka ngomong juga. Jadi ibaratnya kalau emang kalau misalnya berat ini barang, jadi sesuaikan sama fisik yang fisiknya kuat gitu. Jadi jangan diusahakan. Ada kadang orang ini nih pakai gede buat gitu biar iya. kayak keren gak iya. gitu kan? Ada ada orang gitu? Kalian berat? Iya. Dia nggak ngukur bisnya dia. Iya. Terus habis itu kalau misalnya capek, jadi ya rolling lah bisa. Rolling. Rolling peralatan pindah. Iya. Dan itu posisi juga pindah otomatis. Enggak, maksudnya ini aja. Ini ya Keril. Oh, di super di super. -ring. Posisi tetap sisi tetap, tetap. ditakutkan kan kalau misalnya yang lemah atau yang kur, yang belum pengalaman itu ditaruh paling belakang atau paling depan kan ribet juga, gitu. Setelah kita udah selesai packing, yang tim melakukan berdoa itu kunci utama cah. Hmm. Karena kadang, kadang ada orang yang naik gunung ya naik gunung aja, cuek terobos terobos, ya maksudnya apa ya? Karena terlalu semangat, lupa dasarnya. Yeah. karena doa gimana ya? Uh, itu padahal simpel, tapi itu bener-bener. Ini okay. kunci, kunci, kunci. Keselamatan buat, uh, buat ngebuka, lah ibarat biar lancar, biar lancar, Selama berjalan, iya. udah gitu kan? Ya, iya, Kakak, usahakan sih, minta sama orang tua do mah. Mau pulang pulang, ijin uh. Mak mau naik gunung nih, kita doain biar selamat Berangkat mau pulang gitu. Emang hal simpel itu, niat Doa dulu jadi sebelum naik Dirembukin empat, yuk kita doa sama-sama Semoga di perjalanan kita Aman, selamat Dan yang ter terpenting itu Jaga sikap Kenapa? Adab. Kenapa jaga sikap? Kadang-kadang ya. ya. oh. ada orang yang sembarangan kencik sembarangan pun itu bisa bahaya sekali kang. Oh gitu. Kang. Iya kencik sembarangan sembar. Kalau kencik sembarangan itu, uh. abrugi kalau kencik. Terus kalau tempat kencing di mana itu? Kalau tempat kencingnya emang ada pos-posnya. Enggak, itu harus misi-misi juga. Oh. Hmm. Harus misi-misi nggak -misi sembarangan juga kencing. Teman, teman saya pernah kencing loh, air ciloh. Nah. Bu, kalau sunut. Nah. Kaya sakit kayak... tuh, Malang itu ngajin tuh kali, dia dia pas naik itu niat, terus jaga sikap, hmm. jangan pernah sombong, angkuh, misalnya aku mau naik gunung, burung buru tujuh -buru, tujuh tujuh hmm. berang puncak, keren? enggak, nah, itu nah, itu, nah, itu, ya, itu bukan tujuan situ, ya. tujuan naik gunung menurut pribadi saya. Pada saat kita naik gunung kan banyak juga tuh orang yang, kayak gaya segala macam, stylenya, ya, gimana kayak anak baru lah, baru belum tahu. Karena ada, karena naik gunung itu kan enggak sembarangan orang juga. <laughs> ada itu memang emang hal simpel. Tapi itu, tapi itu benar-benar kuncinya di situ. Kuncinya ya? di situ, Kunci Kunci kita. Hmm paling singgah sebua sembarangan terus selama ngomong juga nggak boleh sembarangan hmm. di sana karena itu beredar ya percaya nggak percaya sih kalau masalah kayak gitu gitu juga iya, kan? terus selama perja lo naik turun gunung, kan udah banyak nih pasti ya kan terus yeah. pengalaman abis mana habis mana ke gunung yang kira-kira banyak nah, uh, apa ya hambatan rintangan di mana terus terus cerita cerita oh, serem ya. di selama perjalanan itu banyak banyak banyak, banyak. Betul, yang paling terkesan sampai sekarang nih yang lo masih wah kalau gue kalau inget inget kalau inget inget sih peng, uh, kisah kisah kayak begitu setiap gunung pasti ada cerita yeah. setiap gunung tuh ada cerita yang pertama itu yang saya alami seru itu pertama per <tuk> pertama kali saya naik gunung itu di gunung salak gunung hmm, salak gokil sekali gunung salak itu tempatnya pertama kali itu pas lagi smk saya itu berempat eh berlima lah berlima itu dan itu pun masih alat-alatnya masih sederhana banget tendanya pakai tenda pramuk waktu oh, yang segitiga itu oh iya, iya. Tahu gak ya, gak tau nggak tuh yang tadi kasih patok ini patok. patok depan belakang iya, depan terus gitu. kerucut begini itu pertama kali sana pertama kali sana itu buh gokil treknya benar-benar hutan maksudnya beda dari hutan-hutan uh, gunung-gunung lain gitu ini hutannya bener-bener lebat bener-bener hmm. hmm. alam rimba itu bener-bener terbaik lah kalau buat kita main fisik terus survival di sana itu saya rekomendasikan itu di situ Gunung Salam hmm. kenapa karena TNI aja latihnya di situ Gunung Salam, gunung salam. Gunung salam bener benar hutan belantara. Buh, gokil. Terus cara nemu, nemuin jalurnya itu? Nah, jadi pada saat uh, pertama itu kan emang alhamdulillah yang saya bilang. Pertama itu leader. Saya punya leader kemarin itu di Gunung Salak, pertama kali itu dia udah pengalaman juga lah Pengalaman sana. Jadi pas ada saat kita check-in di sana, Di sana itu kan pendaftaran, kurang lebih berapa dulu saya satu orang itu sekitar tiga okay. puluh lah nah itu itu itu didapat map di sana dikasih oh, map gitu. petak kemana jalurnya jadi di sana udah ada di sana udah ada jalur udah. jalurnya cuman karena emang gunung salak itu jarang peminatnya uh. karena gunung salak itu dalam keterangan butik ya, ya. Tempat yang paling angker, menurut saya, paling gitu ya di situ. Ya, gunung paling, ya, tahulah orang-orang sana. Karena anak-anak gunung -anak itu lebih suka gunung-gunung yang pemandangan viewnya keren-keren. Gunung Salak gak begitu? Kebalikannya. Kalau lu pengen main gunung, bener-bener main gunung, main, main di alam, uh, gunung Salak, gue rekomendasikan. Di situ tempat paling ekstrim treknya lebih gokil, buh lumpur-lumpurnya. Hutannya lebat. Banyak. Itu kalau sebelum kita sampai puncak tuh biasanya ada pos-pos buat istirahat enggak sih? Ada. Bener. Berapa titik tuh kalau Gunung Salak? Kalau Gunung Salak nggak pakai pos. Cak Biasanya dia pakai titik. Titik-titik hmm. titik kayak eh, apa ya? Beton, dibetonin. Oh, ada beton. Kecuali iya. ini titik 61, 62-nya di sana. Banyak dia pos-posnya, tapi kalau biasanya sih orang pada nge di tengah-tengah Total berapa titik tuh? Saya lupa sih ya, ibarat kata itu sekitar 200-an lah Gunung selagi gitu muter-muter naik ya hmm. Jadi gini muter itu Keliling kalau oh. Kayak keliling? Kalau kok. Enggak, enggak, enggak, enggak langsung begini Oh iya iya, Jadi, dikali lah Itu ibarat kata dua belas jam lah dua belas jam dari pagi baru. sampai maghrib tuh saya Gokil lah pokoknya terus itu terus pas udah malam tuh kan 12 jam tuh baru nyampe atas berarti kita buka tenda tuh jadi kemarin belum Cang belum lama lu pada saat saya kuliah nih kuliah itu kan Cang. berapa orang Cang. itu jujur ya itu nekat bener oh, Di bawah juga ya. kan wah. bukannya namanya apa ya? Lo mau ngajak teman naik gunung, naik gunung terdekat di Malasin nih. Di oh, sini. Salah. Eh, kenapa kan gunung gede dulu? Bu. pengen Pengennya itu gunung gede. Gunung gede karena dadakan kan itu harus ini dulu sih, Cang. Oke. Kita booking. Booking itu booking booking online. Kalau ya. di gunung gede kan yang udah pemerintah. Ya, kan kalau Gunung Salak itu pemerintah ya. juga sih, tapi kan kalau dia kan enak, yang kotor juga cepet Itu gunung, saya dari berapa orang ya? Ya 7 lah kurang lebih. Itu model naik, tapi alhamdulillah sih, alhamdulillah sehat. sama sampai selamat, naik malam. Turun juga malam. Jam berapa tuh malamnya? Itu malam sekitar jam 9 lah. Jam 9 naik tuh? Ya. Berarti sampainya pagi? ke yang sana yang atasnya nyampe yang, yang siang, siang, siang, siang Oh, udah siang Engga, nggak nggak gitu. terus ya, untuk rehat selama 12 jam itu terus jalan Iya kita rehat kita rehat setiap dua jam atau pokoknya uh, rehat itu ketika teman kita udah Agang, batas klimaks dia capeknya Oh gitu salah jadi, satu anggota iya, tuh. Jadi nggak mesti kita di pos ini kita break Engga, nggak nggak juga tak ditakutkan kalau kita dipaksakan Uh, teman kita, takutnya kadang ada makin parah mm -mm. Itu yang takutnya. Nah, setelah itu, itu, itu gunung pertama ya? Salak, gunung Salak terus di Salak tuh uh, ada kejadian-kejadian kayak Sang! kan pas malam tuh naiknya kan pas malam itu kan ada kejadian-kejadian kayak dengar suara-suara aneh atau kayak penampakan apes kelebat gitu gak? jujurnya al alhamdulillah sih kalau misalnya emang kita niat kita baik dan jaga sikap itu nggak ada cang itu nggak ada tuh bener sumpah itu nggak ada kalau emang kita jaga sikap etika kita dijaga kalau emang niat kita baik terus nggak merusak ekosistem di situ itu lancar lancarnya -lancar. tapi ya yang namanya gunung salak gitu, ya uh. itu yang ada itu aneh dari tadi posisi malam Posisi malam MPCM sekitarnya 10. jam 11-an lah mau pasang tenda. Uh. Jam sebelas. Kan tadi naik jam sembilan. Jam sebelas iya. sudah pasang tenda tuh. Korang habis gitu masuk tenda. Pasang tenda. tenda itu awalnya teman sekitarnya lagi mau buang air kecil. Buang air kecil, tidak bohong. Oh kecil, Empatnya tempat. Hei Kakak. Dia dia enggak cerita. Hmm. Oh dia enggak izin sama yang lain. Woi, gua mau kencing gitu. Enggak harus enggak cerita kalau dia itu ya ngeliat sesuatu ke suara, suara Oh dia enggak cerita. Iya, dia enggak cerita. Ditakutkan kalau terus teman-teman yang lain tahu dari mana? Itu setelah turun. Oh, turun ngecerita, baru diceritain ngecerita. Ada posisi positif juga dia enggak cerita nah, di situ. Iya. Yeah. Ada posisi positif apa kenapa? Ditaklukkan. Nah, nah, Kalau misalnya dia cerita, itu lain, mem membuat nah. kondisi lah kondisi teman-teman. Itu menjadi nah, rancu. Oh, terus ngendon juga. Yang nah. itu bagus sih itu. Itu harus ditegur sama. Terus itu gongsor ya. Itu nah terus terus itu mm, mm, uh, banti, tim dari. Kan? dari kampus. Teruslah dari, dari tim grup saya nih hmm. dari tim Ogah Pulang. Oga Pulang itu saya cerita dikit ya. Yeah. Itu awal cerita terbentuknya tim Oga Pulang itu enggak sengaja itu namanya Ogah Pulang. Itu terbentuk tahun berapa? Ya kurang lebih 2018 lah 18. Oh baru dua tahun lama. Belum lama. 2017 an lah. Yeah. Terus ditanya teman-teman mau naik ke gunung. Garut Cikuray Cikuray Cikuray Nah dari ke rumah I'm nih bisa, bisa, jadi teman juga disana ada rumah jadi kita datang ke rumah dia namanya Mas Bugi oh, Mas Bugi. Bugi datang ke tempat dia kita berangkat Uang, alhamdulillah lancar sana Temen ngomong atau mungkin ah itu berapa ini. berapa orang tuh ke Cikuray itu ke Cikuray kurang lebih dapat dapat <laughs> 8 Delapan lah 8 8 8 orang kurang itu, itu alhamdulillah laki semua berangkat dari rumah sekitar 7 orang itu kita naik bis, Prima Jasa sampai Cikuray eh, Garut oh Garut. Garut transit lagi transit lagi, kebaru rumah dia Mas, mas Bundi nah. alhamdulillah itu lancar tuh kan hmm. temen yang gendut nama yang tinggi mm. yang gendut namanya si Erianza yang satu lagi namanya nyamuk emang dia teman CS lah Eh uh gua udah pulang jadi nih di Garut nih bertah kan gitu oh belum terbentuk nih namanya belum belum belum bayangkan gua udah pulang sama nih gua juga udah pulang jadi soalnya tempatnya enak asri kampung di <tuh> dia di Garutnya baru sampai Garut nih Buh, para itu, eh, dia punya pila emang yeah. terakhir <tuh> di pila kan terus terusan Coba... Aduh jadi ogah pulang ini gua dah. Jadi siapa ini udah. Eh, iya, sama nih bocah-bocah hmm. udah ogah pulang nih. Bara itu betah. udah tapi udah ada punya rencana buat naik kan. Iya, itu oh. ikut udah udah setelah pulang oh. ceritanya. Jadi mm. pulang, ah jadi ogah pulang nih betah di sini kan selanya. Nah, pulang tuh kan udah pulang. Best game saya di kampung kebon dekat rumah. Jadi kecetus lah kata ogah-ogah pulang itu. Jadi slogan ogah pulang. Iya, <laughs> yeah, tapi intunya gitu. tetap apa itu kan cuma slogan tuh nama komunitasnya tetap tetap ogah pulang cangkung warni cang salah satu terbotaknya inilah gunung cikurai nih nah itu kan banyak tuh terus saya mikir nih lama-lama kayaknya kalau naik gunung sendiri lebih asik nih lama saya mau nyomongin dia gimana ya lebih lebih pengen ngunjukin kepribadian saya saya naik gunung sendiri nih itu benar-benar gokil sampai teman bilang lu mau nyari mati ya naik gunung sendiri saya naik gunung apaan tuh pertama itu saya naik gunung selamat jadi ceritanya ini teman saya yang di grup boga pulang itu dia udah naik duluan ke gunung selamat hmm. hmm. saya sibuk di urusan kuliah hmm. tinggalan saya tinggalan tuh pasti ditinggal kakak itu bawa kakak Sebenarnya, saya niatin dari rumah yakin ah gak bisa sama. sendiri banyak ada temen maksudnya temen nempel ya. di beskain saya berangkat niatin dari rumah itu ke Cikura itu? ke Gunung Selamat oh Gunung Selamat oh, gunung Selamat. Gunung Selamat sendirian sendiri Cang gokil Nih ya. gunung sendiri nih tapi nyusul Om, kan teman-teman udah ada di atas enggak udah pulang teman pulang hmm. saya enggak punya kenalan di sana dengan niat Eh, dengan niat eh, dan ngelamat Saya curahkan di Gunung Selamat Nah, di sana itu, di base camp itu Saya ketemu orang, itu ada dua grup lah Sampai sekarang Alhamdulillah saya kontakkan sama dia Di Cikura itu? Eh, Selamat itu? Selamat. Itu benar-benar wakil Jadi Datas ketemu teman ketemu baru? Di atas puncaknya, baru. Baru. puncaknya itu saya kena badai itu sendirian, wah kok. terus apa yang dipikirin? Itu yang kan ada sendirian. Buh, itu tangan udah sampai beku, beku musnya. Saking dinginnya embun, embun, itu jadi kayak es. Buset. <tuh>. Itu paling bahaya. Itu jam berapa itu pas naik tuh? <tuh> itu kita ngajar target, ngajar sunrise. Sangresi itu kan pagi, Aku hmm. saya tunggu sampai pagi sampai jam 9 tetap badai. ya mungkin emang bukan rezeki, kan? ya. Kita syukuri aja, yang penting kita selamat aja. Nah, so, jadi berapa jam sampai atas tuh? Kira-kira sekitar gitu, kalau Gunung Slamet sih nggak terlalu kayak Gunung Salak ya. Hmm. Itu treknya itu cukup Agak bagus lah, enggak terlalu ekstrim seperti Gunung Salak. Hmm, ya. ya kita kira delapan jam lah. Sampai itu perlu kita dibawa santai dan itu nggak ada gak ada rasa was was kejadian sampai segala macem pas naik sendirian itu nggak bakal karena emang udah yakin dari hati tuh yakin udah yakin dari hati saya bisa naik gunung pasti di sana ada teman nah teman itu alhamdulillah orang asik juga jadi saya nempel oh ketemu Woi dari mana lo dari mana gini karena kan di base camp itu silaturahmi nya kuat hmm. pas di pos pos peristirahatan ya, iya. tuh pos di base game pas saat kayak registrasi lah hmm. baru kata bah nanti saya ikut ya oke okay, ikut nah disitu ter terjalin silaturahmi sampai ah. sekarang alhamdulillah oh. nah, itu pengalaman ya nah kita kembali lagi ke ini Cang ya uh, pada saat kita naik tadi ah. kan kita udah packing lah kan naik ah, menjaga etika iya yeah. terus sedikit ngasih ilmu nih oh, saya sih. yang saya uh, pengalaman jadi kalau kita mau masang tenda itu hmm. juga nggak sembarangan Chang. masang tenda nggak hmm. sembarangan karena ada tekniknya juga pertama kita naruh tenda itu jangan sekali-kali di tempat yang terbuka ada kata di padang kita naruh ya, tempat yang luas nggak ada pohon gitu ya yang enggak ya, ada pohon terus kita naruh nih aja biar ngeliat pemandangan enak nggak juga itu bah itu lebih bahaya oh, karena angin, angin ya karena anginnya itu lebih kecil oh. angin malam lebih bahaya jadi oh, angin dari bawah naik oh, ke atas oh, yeah. itu pernah oh, saya kejadian yeah. karena emang temen saya kira <laughs> jadi kan temen suruh jalan dulu nih eh jalan dulu oh. lo pasangin tenda jadi yang di belakang uh, jalan pelan yang di depan yang wakil leader ini sengaja suruh lu sono juga gitu masang tenda duluan jadi yang di sini yang si capenya nih dateng langsung penerbahan gitu kan lihat ya. hati begitu mungkin kerap pengalaman gitu. jadi dia naro naronya itu udah tempat terbuka itu bahaya sekali itu ngeri sekali uh gokil itu apalagi kalau misalnya pasaknya nggak kuat tanahnya nggak kuat itu bisa ke bawah nggak sembarangan juga Nah itu kalau waktu sendiri pasang tenda siapa yang bantuin? Nah, itu beda lagi uh. Jadi, bentar itu ya. Halo, benar. Oh. <laughs> nah, Maksudnya bingung kan pasang tenda kok bisa yeah. sendiri. Pasti ada yang bantuin dong, ya kan. Nah, yang pertama itu nggak boleh tempat terbuka. Uh. Diusahakan itu yang kedua itu cari tempat yang ada pokoknya lah kiri kanan. Itu usahakan di situ pasang tenda. Kenapa? Karena itu untuk memecangin juga. Pocong, kemudian si pohon ini, pohon yang ya, untuk wajangin, biar kita nggak kena badai. Terus, kedua juga untuk melindungi dari hujan lebat, hmm. didekatkan ya. Watak eh, minimalisir lah, kalau misalnya ada hujan gede, ada pohon dulu tuh kita tinggal situ. Dan yang terpenting, kita kalau masang tenda dekat pohon itu selalu ke atas, ya sembarang aja kenapa ya, Bang. Gitu ya. Hmm. Yeah. Karena kalau kita langsung masang doang buat yang banyak pohon Ketika hujan lebat dan angin kita nggak tahu Kalau kita nggak lihat ke atas Itu kalau misalnya ada ranting, ranting yang udah rapuk Beuhh Angin kenceng kena tenda. Ah. Banyak itu gitu kan ke atas ranting apa iya. yang udah tipis Karena orang Sampai juga yang musim pemula nih. Itu kadang ya, Mengabaikan teknik-teknik masang tenda Hidup. juga. Hidup. Itu hal sepele padahal Kadang kan oh, masang tenda aja nih nih. nih. Oh, Udah. Dia lupa dasarnya. Pucang. Atapnya dia. Ya. Kemudian pada masa tenda juga usahakan <tuh>. dekat dengan Usahkan sumber mata air. Pucang -pucang. Supaya gampang Itu hal dasarnya. Ketika kita butuh air, itu lebih mudah untuk mencari sumber air hmm. dan nggak mesti deket juga. Misalnya tenda kita nih, itu semet, semeter air uh, sumber air sungai gitu lah ya, nggak juga. Itu itu nggak dibolehin. Kalau menurut pribadi saya, kenapa? Karena kita takutkan ketika hujan itu sungainya kalau dari atas. Air dari atas kebun gua, banjir tenda <tid tid> kita kena. Oh, iya. Takutnya begitu, kedua, kenapa kita nggak boleh dekat juga sama air? Siapa aja yang nah, si, eh. minum air bukan kita doang, Cang. Siapa tahu ada tim lain yang di atas, bukan masalah tim hewan buas, hewan liar itu juga kan butuh air ditakutkan kan kalau kita lagi masuk ke, tidak tidur ada hewan buas lagi minum hmm. hewan buas kayak apa nih hewan buas itu banyak ya kan? ada ular terus apa lagi yang sering saya ini si babi liar banyak kan oh, babi liar babi hutan itu ya real atau dia apa? dia tahu kan kalau bahwasannya ini ada orang nih balikah Enggak apa nyeruduk aja uh gokil ya, ya, ya. Guru, loh, ceritanya <laughs> ya, berang, itu ketika kita lagi masak masak pun dia sembarangan <laughs> karena ketika kita masak yang wangi-wangi itu aroma itu bisa mengundang oh. itu bisa mengundang hewan liar ada, ya, kalau saya saralin sih cermin. masak Uh, usahakan itu ditutup dulu. Jadi pas masak di nesting, ditut, diusahakan bisa ditutup biar aroma itu nggak terlalu keluar. Kalau biasa sih yang punya tenda, tenda yang ada... Contoh masak apa nih? Masak nih. Biasa sih uh, pendaki bawanya telur sarden, sarden, yang nah, ada yang sarden, yang berkuah-kuah lah, yang beraroma gitu sarden semua macam, oh iya iya, karena kan kalau misalnya itu tenda kita punya apa ya, kalau gini namanya kan, kayak gini Pelaponnya lah, hmm. tante kata, kata kan aku ada ini. Kaya, tenda ini, kayak tenda dong kan ada gini, nah usahkan masker situ, Sembar ditutup lah dikit biar aroma enggak terlalu nyengat, itu real babiliar makanya eh, pada saat kita naik gunung juga masa packing usahakan itu pisau kalau saya ya, pisau berat ya? Rabu lah nyebutnya atau belati coblati kan itu di luar antisipasi hmm. buat perlindungan karena kan kita <tuk> nggak tahu di alam liar <tuk> karena yang tinggal di alam liar bukan kita doang orang-orang terdahulu juga kan Maksudnya orang terdahulu itu Sampai maksudnya hewan biarnya ya? Itu banyak, itu saat masang tenda ya Teknik-tekniknya yang saya pelajarin, saya alami itu Yang ilmu saya dapat itu cara untuk masuk tenda begitu Yang pertama Yang kedua ketika sudah selesai Itu kalau misalnya mau naik ke puncak ngejar sunrise Oh, ada juga rata. tuh yang ke puncak ngejar sunrace? Banyak. Oh, salah satu Banyak. saya. <gak> <gak> jadi, berangkat malam nih? <gak> ya. Dari sembilan? Uh, uh, nggak be begini. Uh, jadi... Gimana tuh triknya supaya ya, pas di puncak sunrace? Jadi, cerita bincang. Saya... Kita flashback lagi yang tadi. Uh, ke Gunung Sirema yang baru gak -gau -gau pulang. Itu jam 3 subuh. Itu udah standby. Semua saya bangunin tuh. Oh, bangun, bangun, buh, gokil dingin, ya. Jadi itu tidurnya dari jam berapa itu? Sebenarnya gak tidur sih, oh cuman terbarah rebahan aja, aja Tapi ada yang tidur sebagian, mereka rebahan ya, mineral, kaki mineral, mineral, kaki. mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, pada mineral, mineral, mineral, mineral, mineral, jadi saya niatin buat bangun temen, itu saya berdua, saya sama nyamuk itu udah udah waro-waro lah ke teman-teman buat bangunin naik alhamdulillah tuh kan sampai sana itu jam 5 lah bu. kenikmatan capeknya kita itu terbayar kerja kita dapet bonus sunrise di atas awan guys gokil ternyata kita tak dapur, uh. kenapa dalam hati, kenapa kita sombong ya, padahal kita kecil banget. Yeah. Pas di atas uh. tuh. Itu benar-benar nyayat ke hati. Ketika orang sombong, pada saat saya naik ke puncak, ya Allah. Kecil banget ternyata ini. dunia itu luas. Kita ada apa-apanya Ada apa-apanya, itu, itu yang ya, setelah saya naik ke Gunung surama itu nah, yang tapak orang saya dapat dari teman-teman gak pada nangis guokil <laughs> bat yang itu tepat terus eh, saya ngasih tips juga nih hmm. eh, ketika hipo lah kan banyak orang yang hipo nih karena itu tadi ketika orang pulang pengalaman disitu ya itu udah hip, eh, ready hipo <laughs> Hipotermi itu kok bahaya juga kayak uh, tiba-tiba gelap gitu ya atau Enggak. anemia? Menggigil. Oh menggigil. Hipotermi itu kedinginan. Oh, kedinginan. Oh, kedinginan gokil. Wuh. Kalau saya sih nggak. Makanya tuh berapa derajat tuh kalau udah sampai puncak loh? Itu lebih dingin. Kalau menurut biasa ya itu ketika kalau misalnya hujan nih di gunung itu nggak terlalu dingin cang. <laughs> Tapi ketika Uh, cuaca panas kita naik ke puncak, buh itu dinginnya lebih dingin dibanding hujan musim hujan ya. ketika panas kita naik musim panas itu dinginnya lebih berasa ini kan sekarang musim dingin musim hujan nih ya, cocok sebegat. nih buat naik nih ya itu tergantung selera oh, gitu. <laughs> kita selera. sama kayak misalnya kita ke gurun gurun pasir kan gurun pasir panas banget tuh hmm. oh, kalau malam dingin macam oh. iya begitu jadi secara logika memang begitu kalau menurut pribadi saya, itu kalau misalnya pusing panas, itu di atas lebih dingin nah tips agar uh, misalnya hipo kalau menurut pribadi saya, Alhamdulillah sih saya nggak uh, pernah kena gitu nih Alhamdulillah karena kunci utama untuk menghangatkan badan, itu di kaki kalau menurut pribadi saya, itu di kaki Cang pakai kaki kaki dong, double kenapa di kaki? Bukannya di kadang orang pakai sorong tangan, bernama ya, macam Sebenarnya faktornya, karena ada keilmuannya juga ya, syukur -syukur Di kaki itu sarap-sarap semua ada di kaki kan? Iya Itu kuncinya Jadi kita harus menghangatkan kaki dulu Jadi canggungan orang lagi kedinginan nih Padahal kunci utama itu ada di kaki, kalau kaki dingin dianget itu Allah, insya Allah. Semua badannya itu bisa hangat, kang. Ya, jadi, jadi kan usul itu. lagi dingin, nih. Usahakan ya, sih, bagi ya. kaki. Kos kaki ya. ya apa -apa. Kalau nggak ya apa -apa. Eh, nyalain kompor lah, kompor gas. Terus kaki dangetin gitu Biasanya saya, saya begitu. Kalau eh, terhindar dari hipo, jadi malam-malam nih apa -apa. sengaja saya nyalain gas. Lain, jadi kaki dingin saya. Biar, biar kaki anget Karena pusat saraf itu ada di kaki semua kalau posisi udah kecapean nih terus udah males ngapa-ngapain tapi kedinginan usahakan eee, langsung buka play, eee, apa ya ini, trash bag, eh truss bag, bag, sleeping bag, sleeping bag sleeping bag kalau misalnya enggak, minta tolong ke temen kalau enggak minta tolong ke temen kalau misalnya emang dia sendiri atau berdua temen udah tidur, dia kedinginan Ya daripada dia hipo ya mau nggak mau ya harus itu nyalain kompor, nyalain kakinya kasih biar anget gini ini kompornya api sih jadi biar sarapnya itu aman jadi bisa menjulur ke badan biar anget. No. itu kalau menurut pribadi saya ya yang yeah. ilmu saya pelajarin selama saya enam tahun lah naik gunung. Terus kemudian Ketika, hal yang paling menurut saya berkesan Itu ke Gunung Cermai Gunung cerbon Itu saya pertama kali naik gunung First time itu Gunung Cermai bareng teman Oga Plong juga Dan teman saya ini yang gendut namanya Rianza ini dia karena emang udah selesai dari PT apa namanya Resen ya Risen mm. PCS. nah, dia ngajak jalan-jalan tuh, eh oh, jalan -jalan. gue udah kelar nih, gue mau jalan-jalan, ngajak temennya Novpe, hmm. Shinopen, saya berempat saya Dadan, Syarif Amsyah, Shinopen, dinyatin, berangkat, <mukti> acerman, oh, alhamdulillah berangkat sampai, itu situ, ada suka-duka juga tuh, ketika naik bis, saya nyampe. Saya mau bayar ini anstetanya patungan buat registrasi, kan oh, Nyari-nyari. Tas kecil sekali. Kertas saya Kertas hilang. hilang di, tengok, tengok. di bis Kertas kertas. Kertas kertas. Kertas saya tidur kertas. Kertas kertas. Kertas kertas. Kertas kertas. kosong, kertas. Kertas kertas. Kertas kertas. Kertas kertas. Kertas kertas. Oh, anjing go, karena teman temen lagi itu ya adalah uang kan habis dari sini kan ada uang dapatlah dibayarin dia bayarin berangkat pas saat berangkat udah tuh logistik ya, registrasi kalau salah bocap dapat sertifikat sama makan asuransi dapat peta stiker itu yang saya dapat di sana berangkatlah kita sekitar jam ya Johor lah, kurang lebih siang siang berangkat Berat, naik itu saya kesalahan fatal saya saya kirain teman bawa alat maksudnya lengkaplah berangkat naik set teman. Terus habis itu saya masang tenda. Ada saat masang tenda, posisi lagi hujan. Kalau nggak mau kita break, pasang tenda sekalian lah. Terhitung udah maghrib. Dipikir-pikir emang nggak ini juga itu, cang? Apa ya? Nggak kepikiran juga itu hari, hari malam juga itu malam Jumat, hmm. itu malam Jumat. Emang nggak apa ya? Jadi perkirain emang nggak sengaja itu benar-benar gokil. Itu kesan paling gokil. Itu empat orang. Di atas gunung Cermai itu cuma empat wawah. satu tim itu saya doang. Di atas gunung itu 4 orang doang, nggak ada tim lain. Gokil di situ kagak? Itu memang nggak nyangka empat orang doang naik puncak. Bert. Hujan. Alhamdulillah sampai uh, hujan reda. Pagi kita berangkat sarapan duluan. Berangkat naik. Alhamdulillah selamat di puncak padahal emang awal awalan ngap ngapan jadi tim itu juga harusnya harus saling support satu sama lain, ketika dia capek ayo bisa bro, bisa, bisa, bisa jadi saling menguatkan saling support lah saling support. jadi kadang kan ada tim yang berkata ya egonya tinggi lah ah lu lama, gua jalan dulu, ya gak boleh begitu karena yang saya bilang tadi posisi itu menentukan juga. Jalan-jalan kita, bantai ya Leader, uh, wakil leader ya depan. Yang baru, ya baru taruhlah di depan juga. Di bawahnya leader. selebihnya paling belakang leader. Yang posisi di sini itu ya logistik lah katanya tengah, tengah. Kan udah tadi. Ya, posisi, <laughs> dah. Iya. Karena nggak sebarang juga. Setelah itu, alhamdulillah naik kan. itu pesan pertama. Gunung Ciremai itu salah satu puncak tertinggi di Jawa Barat. Ciremai itu. Puncak Ciremai. Terus kan ada nih kalau orang naik gunung nih kadang metik-metik. itu Edelweiss ya kan, oh, bunga iya. itu. Emang itu sebenarnya boleh gak sih? Karena ada sekarang udah ada peraturannya. Peraturan itu metik betik kayak gitu itu nggak boleh sebenarnya. Gak boleh, ya. Tapi kadang ada, ada aja. Anak -anak Terus sebenarnya kan buat apa sih itu kenang kenangan? Ya itu dia, karena orang yang baru ngetren naik gunung, kelihatan keren kan, tubuh bunga delusik. Katanya kan bunga abadi lah, buatnya gitu. Semuruh belum pernah saya, sumpah, selama enam tahun naik metik ya, Tapi ya. cuma mau doang <coughs> Ya mungkin menurut dia, ya buat di rumah paling buat koleksi-koleksi. Kan. Itu kan kalau di bawah juga kering kan, emang udah kering. Iya, kan? biasanya. Tapi kadang, kadang juga ada juga sih jualan di bawah. Nih untuk masalah metik-metik. Uh, itu mulu menurut saya boleh. Metik-metik. Kalau masalah metik-metik, jadi -metik, saya ingat ya. survival nih. Ketika suruh purple, untuk makanan itu kita nge-sembarangan juga metik cang. Buah-buahan mana yang bagus mana yang enggak? Hmm. Itu kunci pertama itu yang saya pelajari, Lihat binatang. Ya. Kenapa? Karena ketika binatang makan itu berarti nggak beracun. Kalau makanan itu enggak beracun, biasanya makan. Gitu sih intinya. Jadi kalau misalnya kita pengen makan buah buahan, kita lihat dulu. Biasa biasanya sih kalau makanan ber, eh, buah buahan beracun itu yang warnanya nyentrik. Terus yang? ya. Iya, warnanya nyentrik, merah. Terus. Buah itu kalau dicium baunya kayak tajem yeah. itu saya saranin sih jangan dimakan. Nah kembali lagi ke Pulau Cermai nih. Nah di situ ada hal unik juga cang ternyata. di Cermai. Bu yang paling horor itu di situ cang ternyata. Cermai. ih Cermai. jangan salah Cermai itu salah satu menurut saya itu gunung kedua setelah Gunung Salak yang horor. Karena orang juga sebarangnya. Orang nama apa itu? Paling serem itu ketika di pos kuburan kuda. Kuburan kuda? Ada yang namanya pos kuburan kuda. Buat ngubur kuda emang situ. Uh, sejarahnya sih juga kurang tahu juga sih hmm. ya. Pokoknya namanya begitu. Aja. Pokoknya nama pos kuburan kuda. Nah. Tapi karena saya yang saya lanjut tadi ya. Aduh, uh, setelah saya naik Amart, berangkat. Udah sampai puncak, alhamdulillah. Kita turun tuh berempat. Bapak nah. tadi, nah, Bapak berhenti maghrib. Berhenti itu di, eh, di tempat dulu, tempat pohon gede itu. Pohon gede mula-cang, pas arah turun nih. Arah turun, Pohon gede itu. Pohon gede, wad, terus itu sembari Kita nyemil itu hmm. snack udah habis, air tinggal ya. sadahnya lah, kita yang hemat hematin. Saya kira itu temen saya bawa alat. Hmm. Headlamp saya udah habis, headlamp saya kebetulan HP tinggal satu, HP ini kan HP punya temen. Ya udah, senternya pakai itu, pake HP, Pakai HP. Ketika ketika udah selesai maghrib turun, buat jadi empat orang jalan nih yang depan itu nyenter jalan deh jadi setiap jalan semeter dia berhenti balik belakang nyenterin temennya jalan jalan lagi semeter nengok belakang ke belakang lagi jalan gitu itu yang pakai headlamp itu satu orang itu saya oh. alat saya itu oh. enggak betul jadi ceritanya jadi pertama yang nyenterin itu saya oh pakai HP ini. Kalau headlamp udah habis. Habis baterai. Habis baterai. Pakai HP jalan sek, sek. itu udah mau arah sampai sebenarnya Gantian sama saya gendut Ceri si Anza. Jalan. Temen belakang ngeluk. Aduh berat nih. Cyril gantiin hmm. apa? Kremu hmm. cuma bercanda kan? Iya. Yeah. bercanda tuh. Eh uh. uh, berat nih. tidak si ada namanya. berat biasa. Kirain, kirain cuma bercanda kan? Itu posisi sekarang segendut yang nyenterin. Bet? Nyenterin? Nah belakang. Set. Temen belakang dadan berat ngomong Ternyata Temen saya ngelihat yang mana nih yang gendut? Yang gendut yang nyenterin ke belakang. Nantinya tapi belum belakang nih. Ya. Temen, nah ketika itu pas nyenterin itu kirinya ada gendut ini. Di glendotin Oh dia berasa Gweno berat Kan dia bawa itu? Keril oh. Tapi udah dipindahin? Enggak, keril biasa, berat Tapi lebih berat Lebih ber Jadi, Jadi uh, Gas pertama standar Bawanya Lama-lama berat Itu kejadian di hutan pinus Berat Sedri yeah. yang menggendot Beuh Katanya dia yang ngelendotin Gini, hitam Bulu gundul pergulung itu kuku panjang F, oh, iya. kuku yang panjang langsung ketika break break break break break teman teman teman teman pada diam tuh stop tuh di situ stop padahal lagi lagi enak enak kan diem break lagi jalan enak atau tiba break saya kepikir ini bocah kenapa kok oh, persen baru break udah minta break lagi udah tuh diam break muka pucat dia Wah, pasti nggak ada yang beres nih. Pasti ada yang nggak beres ini. Sudah tuh, udah keringetin dia Iya yeah. menggigil jalan gitu. itu. Di situ posisi satu sama lain udah pada tahu. Wah, pasti ada penampakan nih. Yeah. Itu udah, udah pada tau tuh penampakan. Jadi satu sama lain itu diam, nggak ada yang ngomong sama sekali kan? Sam sampai camp itu nggak ada yang ngomong sama. Terus? Jadi saling jaga gitu, apa ya? Buh itu bener-bener hal paling mengerikan itu. Merinding ya? Bukan merinding lagi, gila jalan aja berat, teman. Itu akhirnya lepas-lepas di mana tuh? Kalau nah, nih saya mau ya. Jadi uh, pada saat itu, ketika posisi itu, teman-teman udah pada diam, nggak ada yang mau ngobrol, ngomongin segimudu juga nggak mau ngomongin. Bahkan dia ngeliat itu hmm. tak ditakutkan kalau dia yang ngomong itu makin parah kondisi kondisi makin parah udah tuh kelar kan udah kelar gitu jalan pelan ya takut kan udah sampai di situ baru udah di base camp. dicurahkan semua baru tuh oh gini gini gini gini gini nah, tapi kan? saya ngeliat tuh. tapi saya juga ngerasa pasti dia ngeliatnya, jadi semua perselisihan, singgut kan ngeliat, ngeliat kita nah, curahkan. Oh gini gini gini nih. Kelihatannya peternak saya berat, ya, itu yang di Cang. Aneh, Rumulu, pasal, ya, jadi, itu aneh, salah satu gunung aneh, yang paling berkesan bagi saya, tanc. Lebih ekstrim lah cerma itu. Tapi di sisi lain, saya nggak kapok, nggak kapok saya naik lagi sendiri naik sendiri itu saya ada teman juga, teman dari Gunung Slamet yang kemarin Gunung Slamet, ceritanya rumah ini di Cirebon saya kontak ke dia bro, temenin gue yuk naik naik Tuh. gila view nya luar tandingannya subhanallah indah itu pas dipuncak? puncak, puncak. Kokil, pokoknya kesan-kesan terindah itu ya di gunung cermai. <laughs> Tapi ada niatan hati saya, jadi saya uh, pada saat kuliah ini pengen wisudana, wisuda, wisuda dokter nih. Ada niatan pengen, buat gitu. Naik gunung, pakai baju toga di atas puncak rinjani. Belum tuh. Itu belum sampai ya. Itu benar-benar cita-cita. Di rumah itu tembok saya coret saya kasih list emang uda taun berapa? Kemarin. Kurang lebih 2018 ya. 2 tahun 3 eh, tahun ya, mau 3 tahun, itu tahun, tahun. Ya. Itu di Tapi itu entar rencana pengen direalisasiin. Direal, Tapi Pengen sih gitu. Pengen. Ya semoga semoga keinginan itu bisa terwujud lah. Dan terakhir nih pesan-pesen buat teman-teman hiking. Apa nih? Kalau menurut pribadi saya, pesan-pesannya pesan bagi yang pemula, hmm. jangan pernahlah menganggap, menganggap remeh hal sepele itu diabaikan. Contoh yang tadi saya bilang di awal. Persiapan. Persiapan. Terus carilah leadernya yang berpengalaman, yang terakhir fisik itu kunci tiga kunci untuk pemula untuk satu tim ya cari yang berpengalaman Sampai. terus cari yang teman yang udah tahu Medan terus fisik fisiknya juga udah disiapin terus cara-cara teknik teknik terus cara Tadi udah dipaparin tuh ya kan, masang tenda, segala macem. Yang jelas, biar teman-teman yang baru mau mulai lebih semangat itu buat naik gunung. Kalau lebih semangat sih, itu tergantung prinsip dan motivasi masing-masing. Tapi yang saya harapkan, agar teman-teman lebih semangat lagi, itu usahakan dia punya komunitas, ya. masuk dulu berarti masuk, masuk dulu komunitas. Komunitas komunitas kecintaan, oh. jadi kan gitu itu kan? Selalu diskusi, naik yeah. gunung sebelum sebelum kita praktek nih hiking nih. Ya, diskusi, diskusi. Uh, kalau usaha sih, kalau misalnya kan tadi yang disebut bilang kerja biar lebih semangat, hmm. saya anjurin sih ya cari komunitas atau bikin komunitas oh, pecinta masuk yang komunitas yang dulu ya, ya. karena... Kalau misalnya satu hobi itu hebat, sefrekuensi lah Tuh. ketemu orang-orang yang cocok. Cocok. Jadi ngobrol lepas. Pas, terus Pas. juga di sono juga nggak ada istilah cuek-cuekan, <tuk> saling care satu sama lain. Tuh. Karena pengalaman saya ketika saya naik gunung itu lebih akrab dan ketika saya naik gunung itu saya alhamdulillah. Kalau misalnya teman-teman mau tahu sifat dan karakter orang masyarakat